Selamat siang, teman-teman semua. Siang, C. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bisa berkumpul di Zoom Meeting ini untuk melanjutkan materi unit 5, biar menolong kami agar exercise kami dan juga nanti kami akan main game munsun, biar kau yang memberkati semuanya supaya bisa jalan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kegiatan kami hari ini. Kami mau menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, amin. Baik, teman-teman, kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Silakan dinyalakan kameranya. Teman-teman, silakan lihat ke kamera semua. 3, 2, 1. Kita materi dulu ya teman-teman. Nanti setelah materi baru kita lanjutkan uh, untuk simulasinya. Hari ini kita bahas unit 5 bagian yang kedua. Teman-teman jangan lupa untuk presensi di morning. Kemudian uh, untuk teman-teman yang mungkin hari ini belum bisa lancar exercise-nya ada ini ya, ada videonya boleh ditonton juga sama sih. Hanya paling hari ini catat kodenya. Karena kita untuk bikin call center, nanti teman-teman perlu kode yang untuk kita samaan. Bareng-bareng sama gitu ya kodenya. Terus, nanti jangan lupa teman-teman setelah kelas mengisi assignment 11. Tentang yang dikerjakan hari ini. Itu dari morning. Kemudian, nah ini materi kita. Nah ini teman-teman, Waktu kemarin kan kita minggu lalu sudah bahas tentang financial accounting. Jadi kalau di accounting ada dua, financial accounting sama management accounting atau istilah lainnya controlling. Makanya di sini tulisannya FI sama CO. FI ini yang financial accounting, CO ini yang management accounting. Management accounting itu istilah lainnya controlling. Kalau dari gambar ini kita lihat, pihak-pihak yang berhubungan dengan financial accounting sama controlling. Jadi kalau di financial accounting ini kan sudut pandangnya eksternal ya, external view. Maka di sini ada contohnya pihak yang terlibat ada supplier, ada customer, ada stakeholder, kemudian ada bank. Kalau yang manajemen accounting ini di pihak internal di controller manajer, kepala departemen. Nah, ini orang-orang yang ada di pihak internal. Secara laporan juga yang yang eksternal ini jauh lebih kaku ya, harus ikut standar, tidak boleh bikin aturan sendiri. Kalau yang internal ini lebih fleksibel, seperti itu, teman-teman. Ini ada pilar terkait dengan komponen yang ada di controlling. Nah, pilarnya ini yang atas namanya enterprise controlling. Enterprise controlling ini mengatur enterprise sebagai suatu unit untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ini adanya di enterprise controlling, komponen yang enterprise controlling. Lalu yang enterprise planning, enterprise planning ini menempatkan tujuan strategis dan operasional dari perusahaan, perencanaannya. Lalu ada consolidation, nah ini kemampuan untuk menggabungkan laporan keuangan dari sisi eksternal dan internal, ini namanya consolidation. Lalu ada profit center, ini adalah pusat laba. Ada dua sih sebenarnya, ya, ada profit center sama ada cost center. Kalau profit center pusat laba, kalau cost center itu pusat beban. Untuk membuat cost center, kita ke transaksi yang di 5 4 44 Mulai pakai folder accounting lagi, kemudian controlling. Lalu cost center accounting, master data, call center, individual processing, kodenya KS01. Sudah nyala sih teman-teman, silakan dicoba Ada bosnya ya di atas tuh bisa dilihat bosnya. Jadi di sini ada bosnya, ini kita bisa lihat, apa yang harus dilakukan pertama kita ke retail, ini punya Leona ya, saya lihat punya Leona, lalu melihat location, kita kan di Thailand ya, di Thailand itu dia ada pilihan retail store ini, silahkan kalau mau nyawa, nyawa yang mana, lihat biayanya, kemudian tentukan mau areanya berapa, di mana. Ya, ini mau kontraknya pilih yang mana mau daily kontrak berarti bayar harian nggak ada diskon per tujuh hari nyawa diskonnya 20%. puluh persen per sebulan diskonnya enam puluh terus setelah itu ini lihat bos lagi jadi kita sempat hilangnya gara-gara nyawa di Bangkok sih padahal cuman 100 meter persegi sih ini sih keluar buat tempatnya cuma tiga puluh Sebenarnya, secara aset ini masih banyak uang? Hmm, tapi kita emang pasti, maksudnya telat sih Cik, kalau misalnya buat balik modalnya lagi, teh. Kayaknya ini kelompok Tobias langsung bagi gue, kamu beli Rp20.000, Rp20.000, Rp20.000, Rp20.000, jadi mungkin si find nya fokus ke kelompok yang lain, mungkin ya. Mungkin ya, nggak tahu kita. Mungkin juga sih, Cik. Terus barangnya kita emang beli cuma Rp1.000 semua sih, Cik. Masih rada bingung juga. Oke. Okay. Nah, mungkin vendor-nya agak milih-milih ini ya. Ya, teman-teman jadi tahulah Jadi ada strategi juga ya. Oke. Okay. Tapi menarik ya buat dicoba karena ini kan uh, real gitu ya. Seperti gambaran real. Kalau kelompok Leona, coba kita lihat ya finance-nya. Ya, itu aja paling teman-teman. udah thank you teman-teman. Uh, nanti saya umumin di morning. Kita ada mundur sedikit. Kita tutup kelasnya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.